Apakah Euro-USD akan melakukan fase rebound? Secara umum, bias harian pergerakan Euro-USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.17268 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.17543. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081